Hai semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi bersama aku Uci Dan video kali ini aku tuh seneng banget karena udah baca-baca komen-komen kalian di video-video aku sebelumnya dan dari hasil aku udah ngumpulin pertanyaan kalian tersebut banyak banget di antara teman-teman yang nanyain boleh nggak sih kak gitu kan konsumsi obat kimia seperti Polavit, Eper E ataupun obat-obatan yang dikasih sama dokter, terus dibarengkan konsumsinya dengan herbal herbalan seperti Zuriat, CSR jeruk nipis dan sebagainya pokoknya segala jenis herbal herbalan ketika Pengen ngelakuin program kehamilan Apakah boleh dibarengkan atau enggak Aku udah baca-baca juga Sebenarnya aku tuh udah ngejelasin ke kalian Sebaiknya kalian harus fokus ke satu terapi Misalnya kalian pengen terapi menggunakan obat kimia Seperti polafit Ataupun obat-obatan yang dikasih sama dokter Atau obatan untuk penyubur dari dokter Yang jenisnya itu kimia tapi sebelumnya kalau misalnya penjelasanku ini masih kurang jelas nah, Buat kalian anak-anak farmasi yang paham banget tentang obat uh, Tolong bantuin untuk ngejelasin atau kalian yang paham Silahkan komen di kolom komentar Kalau misalnya ada yang kurang mohon ditambahin Kalau misalnya ada yang ke kelebihan mohon di kurangkan untuk membantu menjelaskan ke teman-teman yang belum mengerti dengan mengkonsumsi obat-obat kimia bersamaan dengan obat herbal dan itu bisa menimbulkan reaksi-reaksi apa saja kayak gitu jadi buat kalian silahkan bantu komen di bawah ya dan hari ini uci bakal ngejelasin ke kalian karena ini tuh belum ada penelitiannya ya tentang program kehamilan atau e, obat kimia yang digunakan untuk ke program kehamilan dikombinasikan atau di barengkan konsumsinya bersama dengan obat herbal dan aku tuh menemukan jurnalnya teman-teman kalau misalnya kalian ada menemukan tolong tag aku kasih tau aku atau DM aku di Instagram dan ini tuh aku hanya dapat dari BSN aja uh, BSN ini yaitu badan standarisasi nasional dimana mereka itu udah pernah melakukan uji coba tapi uji cobanya itu emang bukan obat program kehamilan tapi, PSN ini sendiri emang menyuruh kita untuk selalu hati-hati mengkonsumsi obat-obatan kimia bersamaan dengan obat herbal. Kenapa? Karena mereka udah pernah melakukan uji klinis. Nah, teman-teman, di sini aku dapat referensi dari salah seorang farmakologi, yaitu Irmina Gultom, dan beliau itu menuliskan di artikelnya di Kompasiana. Uh, di situ aku udah baca-baca juga Bang. Dia menjelaskan tentang hmm. boleh nggak sih gitu kan minum obat herbal atau bahan alami Dan obat kimia itu secara bersamaan dan apa efeknya Dan seperti yang kalian pertanyakan kepadaku gitu kan Dari DM-DMan terus komen-komen komentar banyak banget yang nanya Kalau boleh nggak sih Kak kalau misalnya full dikombinasikan atau di barengkan konsumsinya dengan buah zuriat, dengan jeruk nipis, dengan uh, serbuk kurma atau kurma muda dan sebagainya itu tuh boleh apa enggak kayak gitu. Tapi itu kalau kurma mungkin aman-aman aja ya. Tapi kalau untuk jenis yang kayak herbal-herbalan itu kayak buah zuriat, terus minum jeruk nipis, terus JSR dan sebagainya kalian juga harus hati-hati ya -hati, baik konsumsi dengan Uh, kunyit dan sebagainya, pokoknya banyak banget sih herbal-herbalan yang bisa dikonsumsi apalagi untuk program perhamilan itu udah banyak banget, iklannya udah banyak banget di depan uh, produk-produknya juga udah banyak banget nah di sini aku bakal bantu ngejelasin ke kalian supaya kalian dimengerti nah di sini beliau itu menuliskan bahwa sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat bahan alami bersama dengan obat kimia Kenapa gitu kan, kok nggak bisa, nggak boleh Nah ternyata teman-teman beresiko memberikan efek yang perlawanan Yang mungkin berbahaya bagi kesehatan kita Nah aku tuh paham maksud kalian uh, untuk konteks minum secara bersamaan itu seperti apa Yaitu di sini tuh dimaksud uh, diminum dalam jangka waktu 1-2 menit aja Kayak gitu, terus kalian langsung minum atau jangka pendek ya Terus saya udah minum obat kimia, folafit, terus kalian langsung minum herbal-herbalan yang lain kayak gitu. Nah, di sini beliau menuliskan, kenapa sih gitu kan kok nggak boleh mengkonsumsi obat kimia bersamaan dengan herbal. Nah, alasan pertama adalah yang pertama adalah obat berbahan alam itu tuh belum tentu 100% aman. Dan di sini beliau membedakan tiga jenis obat bahan alam atau oba, ya disebutnya kalau di farmasian Yang pertama itu obat herbal terstandar, yang kedua jamu, dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Herbal alam itu reaksinya akan lebih lambat dibandingkan dengan obat yang... Reaksinya lebih cepat seperti obat kimia itu Tapi kalau misalnya kalian konsumsi obat herbal itu Pastiin udah ada Bepomnya ya teman-teman Jadi aman tuh kalian konsumsi Jadi kalau misalnya untuk jenis buah-buahan sih itu kayaknya aman Tapi kalau misalnya untuk yang udah berbentuk produk kayak gitu Harus kalian pastiin udah badan POM dan alasan yang kedua adalah interaksi dari obat itu sendiri nah untuk efek samping ini sendiri teman-teman kalau misalnya kita itu konsumsi obat pasti tetap ada reaksinya kan cuman mereka itu berbeda jadi saling mempengaruhi kalau misalnya kalian minum obat herbal Sekalian kombinasi dengan obat kimia Nah salah satunya itu bisa ada yang kalah Atau enggak efektif lagi untuk bekerja Untuk reaksi ini sendiri itu Biasanya orang anak farmasi itu Biasanya membedakan antara dua Interaksi farmakodinamik dan interaksi parco-kinetik Jadi kalau untuk parco-dinamik itu Teman-teman Interaksi yang terjadi antara obat Yang mempunyai khasiat atau efek samping yang serupa Atau berlawanan Jadi bisa memperkuat atau memperlemah Terus memperpanjang atau memperpendek kerja obat Atau bahkan menimbulkan efek samping yang lain Dan ini tuh nggak menjamin efeknya tuh bakal baik atau buruk Gitu loh untuk tubuh kita Nah Terus kalaupun yang kedua interaksi farmakokinetik tadi adalah interaksi yang terjadi apabila suatu obat mempengaruhi, mempengaruhi penyerapan, distribusi, metabolisme dan ekskresi atau pengeluaran obat lain. Misalnya obat A nih, misalnya obat A mengandung penyerapan obat B jika dikonsumsi bersamaan sehingga kadar Obat B dalam darah kurang dan tidak bisa memberikan efek atau khasiat yang diinginkan atau obat C akan menghambat ekskresi obat D kayak gitu. Jadi tuh teman-teman kalau misalnya kalian konsumsi obatnya itu secara bersamaan, salah satunya itu bakal nggak berfungsi ataupun bisa saling mengalahkan atau saling berlawanan kayak gitu. Jadi sehingga bisa menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan nah itulah penjelasan sedikit tentang reaksi obat obat kimia seperti FolaFit, eper e, pokoknya jenis-jenisan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter yang biasa kalian selingkan dengan obat-obatan herbal. jadi di sini kalian semoga aja lebih mengerti dan lebih paham ya teman-teman kenapa nggak boleh dibarengkan untuk mengkonsumsi obat kimia sama obat herbal ini apalagi buat program kehamilan nanti itu bisa menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan ataupun salah satu dari obat yang kalian konsumsi itu ada yang tidak bekerja dengan maksimal terus ataupun keduanya itu tidak menghasilkan reaksi yang kita inginkan memperlambat, pengen cepat hamil ternyata malah semakin lama hamilnya karena reaksi yang tadi ada yang lemah kayak gitu jadi mereka enggak sinkron jadi lebih baik uh, lebih baik untuk mengkonsumsi Misalnya kalian lagi program kehamilan Untuk konsumsi obat kimia dari dokter Jadi kalian selesai dulu aja Untuk konsumsi yang dikasih oleh dokter Kemudian kalau misalnya kalian udah selesai nih Untuk konsumsi itu Kalian bisa lanjut ke program kehamilan yang berikutnya Pakai herbal-herbalan Jadi itu jangan digabung jadi satu Takutnya itu tadi reaksinya Takutnya reaksinya itu Bisa membahayakan tubuh kita juga Terus juga bisa hambat kerja obat itu sendiri Terus pasti bakal muncul pertanyaan Berarti kita nggak boleh dong konsumsi obat-obatan yang lain Kalau misalnya udah minum e, resep dokter Jadi e, udah nggak boleh ngejalanin atau ngob, e, melakukan pengobatan dengan OBA atau obat bahan alam ini Tentu saja enggak ya teman-teman Yang pertama yang harus kalian lakuin adalah Kalian beritahu kepada dokter kalau kalian sedang mengkonsumsi herbal itu Jadi kalian harus jelasin lah Jadi dokter juga tahu Nah termasuk vitamin ya kalau misalnya kalian ada konsumsi vitamin kayak gitu tetap harus dikasih tahu sama dokter Yang kedua adalah obat kimia umum memiliki waktu kerja selama 30-40 menit Nah Pastikan ada jarak yang cukup antara minum OBA dan obat kimia Boleh minum obat kimia sama obat herbal Tapi itu tadi, untuk proses penyerapan dari obat kimia itu biasanya dari 30-40 menit Lebih baiknya lagi, pastiin jarak waktu kalian minum itu lebih lama lah kalau aku biasanya konsumsi satu obat itu per enam jam ya teman-teman Kan -teman. obat kimianya di pagi hari 6 jam kemudian atau 4 jam kemudian baru dikonsumsi lagi obat herbal yang lain gitu. Yang ketiga yaitu kalian jangan sembarangan mengkonsumsi OBA Dan resep tanpa dikonsultasikan ke dokter atau ke tim praktisi medis lainnya ya teman-teman Karena apa? Karena Kalian nggak tahu reaksi dari obat yang kalian konsumsi itu. Jadi kalau misalnya kita berkonsultasi dengan yang lebih paham, uh, nanti mereka bakal memberikan saran-saran kayak gitu, apakah boleh diminum secara bersamaan atau enggak. kayak gitu, Jadi mereka bakal kasih saran ke kalian untuk dikonsumsi atau jangan dikonsumsi. Kayak gitu. So intinya boleh aja kalian konsumsi obat herbal dengan kimia, tapi perhatikan jarak dan waktunya ya teman-teman. Terus juga kalau saya kalian pengen minum obat herbal dengan obat kimia, pastiin kalau misalnya kalian udah minum obat kimia, jaraknya itu sekitar 30 sampai 40 menit ataupun kalau aku satu pil, misalnya satu pil itu aku bisa kasih space sampai 6 jam. Dan saran aku kalau bisa kalau misalnya kalian itu konsumsi obat dari dokter, obat resep atau obat kimia ini Kalian kasih spes selama 6 jam ataupun lebih aman sih menurutku kalau per 6 jam baru kalian boleh mengkonsumsi obat herbal Nah itulah video kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian mengerti uh, dengan penjelasan aku Kalau misalnya ada yang kurang, untuk anak farmasi silahkan paling di bawah, komen di bawah, bantuin aku ngejelasin bahwa aku juga bukan anak farmasi tapi setidaknya Aku udah ngebantu untuk menjelaskan ke kalian kayak gitu. So, thank you banget buat kalian yang udah nge subscribe channel YouTube ini. Semoga semakin berkembang, semakin semangat untuk sharing ke kalian. So, buat kalian yang lagi program kehamilan semangat terus ya teman-teman. Selalu bergabung di channel ini dan kasih masukan masukan apa aja program kehamilan apa aja yang bisa aku lakuin dan teman-teman juga bisa lakuin kayak gitu. So, kasih buat kalian yang udah berhasil hamil silahkan komen di bawah. Supaya kita juga nyobain program kehamilan kalian Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye